Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita, semuanya dan nikmat yang paling terbesar kedua adalah ketika seseorang diberikan nikmat keimanan. Kemudian, juga diantara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah ketika seseorang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sebagian para ulama dahulu mereka berdoa kepada Allah subhanahu SWT. Enam bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadhan. Kemudian setelah berlalu bulan suci Ramadhan, enam bulan lamanya setelah bulan suci Ramadhan, mereka berdoa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya amalan mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama satu tahun lamanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang paham betul <coughs> tentang keutamaan dari bulan suci Ramadan. Dalam beberapa waktu yang akan datang akan datang bulan yang sangat mulia dan akan turun kepada kita bulan yang sangat agung. Yang mana Allah SWT menjadikan bulan itu sebagai salah satu dari rukun Islam. adalah bulan dzilun Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan kadarnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas. Bagi manusia. Di dalam ulang suci Ramadan banyak keutama yang ada di dalamnya. Dan ini mungkin sudah berulang sebenarnya dari pembahasan. Dari ustadz sebelumnya, ustadzul kornein Tetapi yang namanya ilmu begitu. Namanya ilmu itu berulang. Berulang-ulang. Jadi kalau kita mau mencari materi yang baru itu mungkin agak sulit, karena ilmu itu berulang terus. Itu yang akan berulang. Jadi bulan Suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya banyak keutamaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang bulan kesabaran. Kemudian bulan ikhsan berbuat kebaikan. Bulan di mana Allah SWT mengampuni dosa seorang hamba. Mudah menghapus segala kesalahan yang dia lakukan. Banyak di antara hamba itu dibebaskan dari api neraka. Mudah membulan, rembonan adalah bulan kebenaran itu dimenangkan di atas kebatilan. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang dihilangkannya penghalang Penghalang di dalam melakukan ketaatan di mana para syaitan itu dibelenggu Syaituan dibelenggu di dalamnya <tuh>. Baik Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan yang ada di dalamnya Dan Ada beberapa kesalahan Yang sebahagian dari kaum muslimin mungkin kadang kita temukan dilakukan oleh segala oleh sebagian dari kaum muslimin. Jadi mengungkap kesalahan bukan berarti bahwa ingin merendahkan meremehkan menghinakan dari saudara kita kaum muslimin tidak. Tetapi sebahagian para ulama mengatakan arabu syarra la disyar walakin litawakihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tapi agar supaya terhindar dari kejelekan itu. Di antara tujuan, seseorang mengetahui kesalahan ketika dia belum terjatuh ke dalam kesalahan itu, agar supaya dia mengetahui kejelekan itu supaya dia tidak jatuh di dalamnya. Kemudian juga ketika orang terjatuh di dalamnya, maka dia akan diingatkan. Diingatkan dengan Salah ini itu supaya dia Terhindar darinya Atau supaya dia Bertobat dari Allah Kepada Allah SWT Tidak melakukannya lagi Tidak melakukannya lagi Itu diantara tujuan Kenapa kita harus mengetahui Kemudian juga Di dalam syariat kita Di antara dari agama kita adalah nasihat Rasulullah SAW katakan adinu nasihat Disebutkan sebanyak tiga kali, pihak agama itu merupakan nasihat. Kemudian, juga umat ini menjadi umat yang terbaiknya disebabkan karena mereka, amar makruh, nahi mungkar. Untuk umat ini, watan hona, anil mungkar, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan dia menjadi umat yang terbaik? Ketika mereka memerintah kepada yang maruf dan melarang kepada perkara yang mungkar. Dan diantara perkara yang harus kita pahami bahwa ketika ada saudara kita menasehati diri kita. Dari kesalahan yang kita lakukan harusnya kita justru berterima kasih kepadanya. Harusnya berterima kasih, walaupun sebahagian orang. Ketika dia diberikan nasihat, mungkin dia merasa dirinya direndahkan, dihinakan. Dan yang paling parahnya, ketika ada orang diberikan nasihat justru dia benci kepada orang yang menasihatinya, dan ini bukan hanya menimpa orang-orang umum saja, tetapi... Para penuntut ilmu juga terjangkiti penyakit yang seperti ini. Ini harus dipahami, jadi nasihat itu adalah merupakan pokok dari agama ini. Kalau tidak ada nasihat lagi, maka hancur agama ini, rusak agama ini, dan nasihat-manasiat di antara kaum Muslimin. Makanya, Allah SWT sebutkan di dalam Surah al Ikan disebutkan, seluruh manusia kan dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman. Beramal soleh, watawassobil hak, watawassobis, sobarkan nasihat-menasihati. Udah tidak nasihat-menasihati, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi. Baik. Di sini akan saya sebutkan beberapa. Di antara, ya mungkin sebagian besarnya sudah kita ketahui. Yang pertama adalah atalaput biniyah. bin Niyah dia melafatkan niatnya. Ini yang sering juga kita lihat. Ketika dia berniatkan untuk berpuasa, dia lapatkan niatnya. Dia lafatkan niatnya. Padahal niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Dan melafatkan niat adalah perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Tidak dilakukan oleh para tabi'in. Tidak dilakukan oleh imam yang keempat, Tidak di dalam salatnya Tidak di dalam puasanya. Tidak di dalam hajinya dan sebagainya. Semuanya. Tidak dilakukan oleh Nabi Wasallam. Padahal dalam perkara ibadah harusnya kita mendahulukan keikhlasan dan mutaba'ah kepada Nabi Wasallam artinya ibadah apa saja ketika Nabi sallallahu alaihi melakukannya maka harusnya kita sebagai umatnya juga tidak melakukannya dalam perkara ibadah dalam perkara ibadah ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu hadis riwayat Imam Muslim man amila alaihi amrun siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalannya adalah tertolak dari hadis ini juga muncul kayak di dalam agama kita bahwa seluruh amalan ibadah semuanya adalah perkara yang diharamkan dalam masalah ibadah seluruhnya adalah diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala Rasul-Nya kecuali apa yang diperintahkan kecuali kecuali apa yang dilakukan oleh Nabi saw kecuali apa yang ditakrir ditetapkan Nabi saw berdasarkan hadis ini Berdasarkan dari hadis ini. Kemudian pemahaman kebalikannya juga seperti ini. Pemahaman kebalikannya diambil kaedah dari situ juga. Bahwa dalam perkara selain dari perkara ibadah, perkara dunia semuanya adalah boleh kecuali apa yang dilarang. Itu dari dari berdasarkan dari hadis ini. Dan itu sifatnya umum. Apa saja. Apa saja. Dalam perkara dunia seluruhnya boleh-bolehkan kecuali apa yang dilarang. Dalam perkara ibadah seluruhnya dilarang kecuali apa yang diperintahkan. Kecuali apa yang diperintahkan. Baik, itu yang pertama. Yang pertama adalah melafatkan ketika dia ingin berbuka puasa atau ingin berpuasa. Atau ketika dia sahur, dalam makan sahur dia melapatkan niatnya. Saya berniat, misalkan ada orang berniat seperti itu. Maka... Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kemudian, yang kedua ini secara singkat saja. Yang kedua adalah sebagian dari kaum Muslimin ada yang sholat hanya pada bulan puasa saja, atau dia setelah Jumatnya hanya pada bulan puasa saja. Jadi, sebelum dia, sebelum bulan puasa, dia tidak sholat setelah bulan puasa juga dia tidak salat. Maka puasanya orang yang seperti ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi dirinya kecuali kecuali jika ada orang yang sebelum dia bulan Ramadan dia tidak salat, tapi di dihidupna bulan suci Ramadan dia salat. Dia salat, dia ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika selesai bulan suci Ramadan dan dia terus salat maka berarti ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara salat adalah perkara saya kira dimaklumi seluruh, saya kira kaum muslimin semuanya tahu bahwa itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban, itu adalah rukun terbesar di dalam Islam setelah syahadatain. Jelas sahala teh disebutkan dalam hadis terwah terbit ini dihasankan oleh Sya’alal Bani dalam Irwaul Balil dari hadis muak pernah utah dan Anda nabi saw dalam koda Nabi saw bersabda Rasul amril Islam pokok dari perkara itu adalah Islam pokok dari perkara itu adalah Islam kemudian wa tian as asolat tiang-tiangnya adalah salat Tiang dari Islam itu adalah sholatnya. Jadi kalau dia tidak melaksanakan sholatnya, maka tidak bisa tegak urusan Islam ini. Dia bisa tegak keislamannya kecuali dengan dia sholat. Karena itu merupakan tiangnya. Kemudian wazir watu wazir watu sana al aljihad. Wazir waktu itu artinya kalau rumah itu puncaknya dari Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis riwayat Muslim disebutkan dari Jabrin Abdullah Nabi shallallahu wasallam wal kufri Antara seseorang dengan kesyirikan dan di antara kesyirikan dan kekufuran adalah ketika dia meninggalkan salatnya ketika dia meninggalkan sholatnya, ya, walaupun di kalangan para ulama terjadi perselisihan pendapat, sebagian mengatakan bahwa ketika dia tidak melaksanakan sholat sama sekali, ini yang, ini yang dimaksud dengan dia, dianggap keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang dia dia tahu bahwa itu adalah kewajiban, hanya dia melakukannya, Keadaan dia lakukan, keadaan tidak. Kalau saya Ustaz mengatakan bahwa ini adalah tidak. Orang yang seperti ini dianggap tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Hanya tentunya seseorang dia harus berhati-hati. Terhadap perkara sholat. Tidak boleh meremehkan perkara sholat. Oleh Ibnu Hazam dan selainnya. Justru dia menukil bahwa ijma di kalangan para sahabat Tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat itu. Tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Ini yang kedua. Yang Secara singkat yang harus kita perhatikan. Bahwa sebagian dari kaum muslimin. Ada yang sholatnya hanya pada bulan suci Ramadan saja. Maka kalau dia lakukan seperti ini. Setelah bulan Ramadan dia tidak melakukan sholat kembali. Maka berarti puasanya tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak ada gunanya. Karena sholat adalah perkara yang. Rukun dari Islam. Rukun terbesar kedua setelah syahadatai. Kemudian yang ketiga. Di antara perkara yang yang sebagian dari yang banyak lalai di dalamnya adalah Ramadan. ini mungkin banyak terjadi banyak tidur di siang hari bulan suci Ramadan banyak tidur di siang hari bulan suci Ramadan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau ada bermufrod dari hadis kewet Ibni Jubair Bismillahirrahmanirrahim Beliau berkata, wa wa khulukun wa Tidur di awal siang itu, itu di bulan suci Ramadan. Tidur di awal siang adalah khurkun. Khurkun adalah kejahilan. Adalah kejahilan. Kenapa dikatakan khurkun? Karena waktu di awal siang itu adalah Goni Hibah. Tahu Goni Hibah ya? Harta rampasan perang. Itu harta rampasan perang. Harta seorang hamba di awal siang dari bulan Suci Ramad. Di awal siang. Di awal pagi. Kenapa? Fa'innahu al-kosmu wal-hulul al-barokah arzak. Kenapa? Karena pembagian rezeki itu, keberkahan itu ada pada di pagi harinya. Ada di pagi harinya. Makanya disebutkan di dalam hadis riwayat at-termiri, berkata Nabi s.a.w. Allahumma barik di umatihi buku Ya Allah berkahilah pada umatku di buku di waktu pagi harinya. Jadi kalau selesai surat su, biasanya orang tidur lagi. Bangunnya kapan? Nanti sebelum duhur. Baru bangun. Bukan berarti jangan disangka bahwa. Oh kalau dia tidur berarti dia dapat rezeki dia. Tidak. Tetap dapat rezeki dari Allah SWT. Karena Allah SWT adalah maha. Rozak, Maha pemberi. Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Siapa saja. Mau dia muslim, mau dia mukmin mau dia kafir, mau dia musyrik, semuanya diberi. Tapi apakah harta yang dia miliki diberkahi oleh Allah taala Belum tentu. Belum tentu diberkahi. Belum tentu diberkahi. Baik. Ini yang harus dimahami. Bahwa tidur di awal siang, itu berarti menghilangkan keberkahan. Makanya sebagian orang-orang dahulu itu ketika mereka, yang para pedagang, bagian ada para orang-orang dahulu, mereka berdagang itu di pagi harinya. Di pagi hari. Keberkahan. Keberkahan juga di pagi bulan. Di pagi hari itu banyak sebenarnya keberkahannya. Orang mau menghafal ilmu itu juga di pagi harinya bagus sekali. Bisa dicoba ya, ketika selesai sholat subuh, menghafal di situ bagus. Atau kalau dia meroja hafalannya, meroja pelajarannya, itu akan bagus di pagi harinya. Karena itu waktu yang diberkahi. ini itu waktu yang diberkahi sebenarnya. Bukan berarti bahwa waktu yang lain tidak dibolehkan juga. Boleh saja. Hanya itu adalah waktu yang diberkahi. Bagus. Makanya kadang-kadang sebagian orang yang belajar, apalagi kalau belajar bahasa Arab malam hari. Ya. Sudah capek pulang kerja, ngantuk. Belajar bahasa Arab lagi suruh menghafal lagi, esok eh, udah. Makanya ya, sebenarnya bagus di waktu pagi harinya, bukan eh, waktu di pagi harinya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidur di pertengahan nya adalah akhlak. Itulah yang oleh Nabi Alaihi Wasallam. Tidur di pertengahan siangnya, tidur di pertengahan siangnya. Ini dikeluarkan oleh guna im dalam atid. Nabi salah, salah bersabda, "Qilu fa'inna syayatina la takil." Qilu, artinya kadang orang biasa sebut koilula. Tidur di siang hari. Yang dimaksud dengan siang hari di situ adalah sebelum duhur. Sebelum duhurnya. Tidur siang, lah kalian, kenapa? Karena syaitan itu tidak tidur siang. Tidak tidur siang ini sebagian para ulama menafsirkan bahwa peluru di situ oleh tidurnya sebelum duhur. Tapi, apakah tidak boleh tidur di siang harinya setelah duhur? Boleh saja, kalau pakai ini boleh kan? Karena syaitan itu tidak tidur siang. Itu yang dilakukan Yunani sebelum, apakah di bulan suci Ramadan atau tidak? Karena di sini ndak ditentukan bahwa Nabi sel selam tidur siangnya hanya pada bulan Ramadan saja tidak, tapi seluruh waktunya seperti itu. Itu kaidah secara umum ya, tapi bukan berarti bahwa kalau oh ini kalau tidur pagi, karena kadang-kadang orang kalau misalnya dia dalam keadaan terpaksa, itu kan di luar dari kaidah umum namanya. Kalau dia dalam keadaan terpaksa mungkin dia ngantuk sekali atau apa, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah hari, seperti itu. Baik, kemudian berikutnya, wa Orang yang tidur di akhir siang, itu adalah hunkun. Hunkun artinya adalah, orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya ada orang yang tidur setelah sholat asar, Itu tidur di akhir siang namanya. Itu dikatakan hunkun. Meletakkan sesuatu yang, selain pada tempatnya, para tempatnya. orang yang qayyim sebutkan bahwa, Nau munis fit layli, Nis fit layli al akhir, wahu mikdaru sabarin, aatin, wahata adalu nomin dan atiba. Tidur, ini menurut Ibn ya tidur yang paling bagusnya sebenarnya, tidur, kemudian, setengah malamnya dia tidur. Sepert dua malam dia tidur. Kemudian seper enam akhir dari malam juga dia tidur. Ini tidurnya siapa? Siapa lagi? siapa lagi tapi nanti... nanti... nanti... nanti... nanti... nanti... nanti... Lupa ya. Jadi seper 2 malamnya dia tidur, setelah itu dia bangun dia bangun sholat malam, kemudian seper 6 akhir malam dia tidur lagi sedikit sebelum sholat subuh kenapa? karena orang yang biasanya bangun malam itu kalau dia tidak tidur sebelum sholat subuh walaupun itu boleh saja jangan sampai dia melalaikan sholat subuhnya mungkin dia ngantuk, mungkin dia apa tapi kalau dia tidur sebentar setelah itu maka dia akan dia akan segar lagi ketika dia bangun dari tidurnya untuk sholat subuhnya untuk sholat subuh baik itu yang berikutnya Di antara perkara yang sebagian orang melakukan kesalahan di bulan suci Ramadan di awal siangnya dia tidur tidur ya atau bahkan sebagian orang tidurnya ya pagi sampai sebelum duhur sholat duhur setelah itu lanjut lagi tidur lagi Nah ini yang bagian ya baik Kemudian berikutnya, diantara yang perlu dihindari kesalahan sebagian orang di bulan suci Ramadan adalah Al-Iqsar. Justru di bulan Ramadan, dia banyak makan dan minum. Jadi kalau ada orang yang setelah bulan suci Ramadan justru berat badannya naik, berarti itu tanda bahwa dia banyak makan dan minum. <tuh> Banyak makan dan minum. Kenapa? Karena nanti bulan Ramadan baru naik berat badannya. Tanda pekhali orang yang banyak makan dan minum. Kenapa? Karena banyak makan dan minum itu sebenarnya banyak melalaikan orang. Apalagi kalau dia mau sholat hari sholat tengah malam, itu biasanya akan banyak melalaikan. Berbeda dengan orang yang tidak terlalu banyak makan. Tidak terlalu banyak makan. Dan juga, maka oleh karena itulah sepantasnya bagi seorang muslim, dia pertengahan di dalam makan dan minumnya. Dia pertengahan di dalam makan dan minumnya. Tidak kurang, tidak juga berlebihan. Makanya disebut Allah SWT dalam Al-Quran dan Surah Arab, puluh, wasrabu, seribu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Makanya itulah banyak muncul penyakit di masa kita sekarang. Kenapa? Karena ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan di makan. Makanya muncul banyak penyakit. Sumbernya adalah di makanan dan minuman. Sumbernya dari makanan dan minuman. Termasuk di dalamnya orang yang sekarang. Sebagian orang sekarang sering hadir di warkop. Bukan berarti dilarang maka di warkop ya. Minum kopi. Ada orang kadang berlebihan minum kopi. Sehingga kadang muncul penyakit apa itu? Lambung ya. Iya. Karena banyak apa? Banyak minum kopi. Jadi sesuatu yang berlebihan itu akan menimbulkan banyak penyakit sebenarnya. Berlebihan. Walaupun itu sebenarnya halal. Walaupun itu halal. Walaupun itu perkara yang halal. Apalagi anak-anak kadang-kadang. Anak-anak itu kadang berlebihan makan yang. Maka minuman-minuman yang instan itu. Makanya harusnya diperhatikan anak-anak. Itu banyak. Kenapa ada sekarang anak-anak yang kena penyakit leukemia dan sebagainya. Kenapa banyak. Padahal itu anak-anak kecil. Kenapa ada yang kena penyakit seperti itu. Itu minuman-minuman sekarang yang. Bukan berarti itu asalnya memang halal. Tapi kalau itu berlebihan. Itulah yang menyembuhkan penyakit Menyembuhkan penyakit baik makanya sebagian para ulama menyebutkan berdasarkan ayat itu tadi bahwa jam Allah bihadil kalimati atib Allah Subhanahu Wa ta'ala mengumpulkan pada kalimat ini atlah kesehatan seluruhnya Jadi kalau mau sehat makan minum tapi tidak berlebihan ini disebutkan oleh para ulama oleh para ulama juga disebutkan dalam hadis sebuat Imam Ahmad oleh saya kalau saya dari Mikdam Ma' di kalau Rasulullah SAW tidak ada yang memenuhi tidak ada yang dilakukan yang memenuhi perut anak Adam itu bejana tidak ada Bejana yang memenuhi uh, Anak Adam yang lebih jelek daripada perutnya Tidak ada sesuatu yang lebih jelek Daripada yang menimpa anak Adam Ketika dia memenuhi perutnya Ketika dia memenuhi perutnya Makanya Nabi SAW mengatakan Bihasa di Bini Adam Lokoimatun Cukuplah Cukup bagi anak Adam itu lokoima Lokoima itu bentuk tasgir Dari sisi bahasa Tasgir artinya hanya beberapa suat saja sedikit maksudnya sedikit dari suap. Bihasadibni Adam bulukay matung nasulbah yang akan menegakkan tulang punggungnya tulang sulbinya. Paingkana lama mahala jika dia harus makan maka fasulusun maka sepertiga untuk makanan. Wasulusin sepertiga untuk minumatnya. Dan itu untuk nafasnya. Ya, jangan makan sampai leher. Tapi bukan berarti karena diantara para sahabat kadang juga pernah melakukan seperti itu. Diantara sahabat ada yang melakukan seperti itu. Kadang, kan kadang Nabi wasallam dan para sahabatnya mereka makan minum sampai mereka kenyang. Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Yang bertentangan adalah kalau dia makan kenyang terus-menerus. Nah, itu yang membahayakan. Tapi kalau sekali-sekali boleh atau tidak, boleh saja. Misalnya ada yang walimahan, eh, makan memang banyak-banyak. Makanya kalau ada walimahan, syarit itu nasinya wih, kayak gunung. Mungkin dia pikir kesempatan ini. Boleh saja kalau sekali-sekali. Tapi kalau selalu terus-menerus, nah, itulah yang menimbulkan masalah. Itulah yang kadang menimbulkan masalah. Baik. Makanya juga, sebagian dari orang-orang dahulu, termasuk di dalamnya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah sahabat Nabi yang paling, apa namanya, dia paling mencontoh kepada Nabi SAW. Apapun dilakukan, sampai ketika Nabi SAW kencing di sebuah tempat, dia pun kencing di situ. Berarti itu kan tidak mesti, nah, tidak mesti, baik itu Nabi ya, mulai Ibnu Umar. Bekas budaknya Ibnu Umar, dia bercerita, Dia katakan doa Ibnu Umar, miskinan Ibnu Umar pernah melihat ada orang miskin, miskin, fa alai, ia ada kemudian dia meletakkan orang miskin ini, dia letakkan di hadapannya, artinya doh dia letakkan di depannya, makanan, kemudian di, di tangannya juga, dia letakkan makanan. Kemudian, upaya jalanannya, Kemudian, dia makan banyak. Orang miskin ini makan banyak. Apa kata Ibnu Umar ketika dia lihat itu? Dia katakan, 'La tuh Jangan sekali-sekali memasukkan -sekali orang itu ke rumah saya. dia Tidak mau terima gara-gara apa, makannya banyak. Gara-gara makannya banyak, kenapa? Alasannya apa? Alasan Ibnu Umar dia katakan Fa Saya mendengar Nabi saw mengatakan albu minu wahidin. Seorang mumin itu makannya hanya satu usus saja. Hanya satu usus saja. Walka sedang Sedangkan orang kafir itu makannya tujuh usus. Artinya makannya banyak. <laughs> ya makannya banyak. Itu alasan yang dilakukan yang di Baik, disebutkan oleh Ibnu Umar Baik, itu diantara bentuk kesalahannya Jadi makan dan minum harusnya sederhana saja Orang katakan sedang-sedang saja Baik, berikutnya Di antara sebagian kesalahan orang sekarang adalah Akalut Wa ra'ihatun Jadi dia makan bawang putih, bawang merah dan semua apa yang memiliki roh memiliki bau yang mengganggu. Apa saja bau yang mengganggu. Jadi bukan berarti yang sampai ada yang, oh saya sudah makan bawang putih, bawang merah, saya tidak mau datang ke masjid. Bawang putih dan bawang merah yang dimaksud dengannya adalah yang belum dimasak. Karena itu baunya menyengat, mengganggu. Tapi kalau yang sudah dimasak boleh atau tidak? Boleh saja. Kenapa? Karena yang sudah dimasak tidak berbau lagi. Artinya walaupun mungkin dia memiliki bau tapi tidak, tidak terlalu, tidak terlalu mengganggu. Ini berdasarkan dengan haris riwayat Bukhari Muslim. Dari Jabrimatilah, Rasulullah ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi beliau bersabda, Manakala sawma, siapa yang makan bawang putih, basot dan makan bawang merah, malah ia korban nama jangan sekali sekali dia mendekati masjid kami. adam karena malaikat itu terganggu sebagaimana anak adam juga terganggu dengannya sebagaimana anak adam juga terganggu dengannya jadi manusia kalau ada di sampingnya apa namanya orang yang berbau maka ia akan terganggu. Mereka juga terganggu di situ. Maka jangan mendekati masjid kami. Harusnya kalau ada orang yang seperti jangan dia datang ke masjid. Karena itu mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Makanya Imam Nawawi juga menyebutkan Dipahami dari hadis ini juga. Imam Nawawi disebutkan bahwa. Beliau katakan. Ulama. Sebagian ulama mengatakan. Waiyul haku bisomi wal basal wal qurra, Kullu ma lahu ro'ihtun kariha. Kariha. Minalmakulati wa Diikutkan dengan bawang putih, bawang merah Semua apa yang memiliki bau yang Kariha, bau yang busuk Minalmakulati wa dari makanan dan selainnya Apa saja Apa yang bau kalau selain makanan rokok Bau tidak, bau Jauh suruh dia bernapas kalau tidak berbau mulutnya itu mengganggu namanya. Ini masuk di daratnya masuk di daratnya Apalagi biasanya durian bau tidak? Oh yang busuk ya bau yang busuk. Begitu pula dengan orang yang saya juga pernah mengalami. Ada, ada pernah di dekat rumah di atas. Ada orang dia memiliki luka. Itu kalau dia masuk di masjid. Oh. oh sekali. Itu mengganggu. Saya sebenarnya mau tegur itu hari. Cuman dia orang tua. Aku tersinggung juga nanti. harusnya kalau dia seperti itu. Jangan dia datang. Kenapa? ke akan mengganggu orang. Kalau dia masuk itu seluruh. Di masjid itu. Karena masjidnya juga kecil. Eh sudah. bau oh masjid. bau oh masjid. Makanya juga makanya disebutkan Ibn Robid juga menyebutkan bahwa wajul haku bihi menpihi fi fihi Siapa yang memiliki bahr bahar itu seperti tembakau ya rokok dan sebagainya apa saja itu bau bihi lahu iha. atau dia memiliki luka yang berbau oh, dia memiliki bau yang sangat busuk maka jangan dia datang ke masjid karena itu mengganggu orang lain makanya Nabi SAW katakanlah yang korban dan masjidana jangan dekat masjid kami jangan dekat masjid kami al qadi juga mengatakan wa, ulama ala majami, majami wal ibadat, wa kata ilmi wal wal -la, wa, lawa, wal disebutkan juga oleh al apa namanya al bahwa para ulama juga mengkiaskan di sini disebutkan kan jangan dia mendekati masjid kami. Berarti jangan dia sholat. Para ulama bukan hanya itu saja disebutkan. Bahwa mereka mengkiaskan dari hadis ini. Selain dari masjid. Selain dari masjid. Seperti seperti apa? Tempat sholat id. Masuk di daratnya. Sholat id kan bukan di masjid. Walaupun sebagian orang sekarang melakukan di masjid. Tapi secara umum. Bahwa selain, id itu dilakukan selain dari masjid. Kalau dia memiliki... Seperti itu tadi, bau yang busuk, maka jangan dia datang. Begitu pula sholat jenazah dan sebagainya. Tempat-tempat ibadah Begitu pula dengan majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu. Majelis zikir atau walimah dan sebagainya. Jangan dia datang ke situ. Sekarang kalau di pasar, kalau di pasar, boleh atau tidak? Hah? Boleh datang ke pasar? Boleh saja, kenapa-kenapa pasar itu baunya? Memang busuk. Memang busuk di pasar memang baunya. Tidak masuk di dalamnya. Tidak termasuk di dalamnya. Baik. Sudah habis waktunya? Termanya belum selesai. Hah? Baik, berikutnya diantara sebagian kesalahan manusia sekarang di bulan suci adalah tetap alhasan dia sengaja cari masjid yang wahid di sini suaranya bagus saya mau datang ke sana deh pada itu masjid jauh bukan di dekat rumahnya dia langkai masjid dekat rumahnya dia datang ke sana tidak datang ke sana apa alasannya ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW dalam dari hadis Ibnu Umar ya dari hadis Ibnu Umar direwetkan oleh Atta Brody dalam ausatnya dengan sanat yang jahit oleh Nisya al-banyan dalam As-Sahihah dari Ibnu Umar karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajuluh di masjidil Adi Yalihi, walayat Ba'il Masjid. Kadanya seseorang itu sholat di masjid Al Adi Yalihi, Al Adi Yalihi artinya di hadapannya dekat rumahnya, walayat Ba'il Masjid. Jangan dia cari masjid-masjid yang lainnya, jangan dia cari masjid yang lainnya. Alasannya disebut oleh khalilul Qayyim bahwa Wah zari'atun Itu adalah dari ah, jalan namanya. Dia membuka buka jalan untuk menghajar masjid itu supaya orang tidak sholat di situ. Kenapa? Karena nanti orang lihat eh di si A ah saja eh ndak sholat di situ eh. saya juga tidak mau sholat di situ deh di masjid situ. Itu kan nanti membuka pintu namanya pintu agar supaya orang tidak sholat di situ. Nah, tidak salat di situ, kecuali tentunya kecuali kalau di situ imamnya bacaannya ya, bacaannya tidak beres, panjang pendeknya tidak beres, kemudian makrotnya mungkin banyak kesalahan. Nah itu baru bisa, boleh saja. Tapi kalau bagus-bagus, bacaannya dekat masjid, dia cari tempat yang lain. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, yang dimaksud dengan hadis ini. Baik, berikutnya di antara kesalahan sebagian orang yang. Salat adalah ketika, ini mungkin sering ya. Banyak kita lihat di masjid-masjid umum, di kalangan masjid kaum muslimin. Dia meringankan salatnya. Dia meringankan salatnya. Meringankannya di sini dalam arti mufrid. Artinya dia, atau tafrid. Dia meremehkan, me, apa namanya, di dalam salatnya. Ada orang berhenti di sini? Hah? Ada. Saya dulu waktu kecil. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya suka pergi sholat di sana dulu. Berhenti. Jalan ke Tangkoli itu. Ada masjid di situ. Masih begitu enggak sekarang? Dulu orang bilang masjid balak-balak. eh, Balak-balak. Kenapa? Karena suka debalah penuhnya bacaannya. Yang suka sholat di situ anak-anak muda dan... Para pembudi, kenapa? Karena cepat sekali selesai Karena selesai, sholat, eh, jalan-jalan nih sama-sama <gaya> Saya juga pernah di situ dulu waktu masih kecil Masih SMP waktu itu Belum <gaya> sempurna, rukunya berdiri lagi Belum sempurna berdiri, uh, langsung sujud lagi Bagaimana? Tidak selesai sholatnya, cepat selesai Itu yang dimaksud dengannya. Ini sebagian dari masjid sekarang seperti itu ini kalau dia seperti itu dia belum sempurna rukuknya dia berdiri lagi berarti itu kan tidak tuma nina namanya dan tuma nina adalah merupakan rukun dari sholatnya kalau dia tidak lakukan itu maka berarti batang sholatnya batang sholatnya dia harus ulangi kenapa karena itu disebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya disebutkan dari Bukhari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dah al masjid Nabi Sallallahu Alaihi masuk ke dalam masjid pada rojulun yusolli ada ya, tanah orang masuk ke masjid juga. Dia sholat, dia sholat. Apa pasal lama? Ada nabi, sholat Setelah dia sholat, dia datang kepada nabi, sholat Dia berikan salam. Nabi menjawab, "Salatnya apa?" Kata nabi, "Sholat Engkau kembali, saya kembali, sholat kembali. Sesungguhnya engkau belum sholat. Perhatikan batal sholatnya, namanya batal sholatnya. Kenapa? Karena disuruh kembali untuk sholat. Kemudian fasil langsung majah apa salam makhluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua kalinya dia solat lagi, dia datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Dia katakan irjik fasil ini kalau untuk soli kembali, kembali solat. Sesungguhnya engkau belum solat. Sampai tiga kali dia lakukan. Setelah itu dia sudah putus asa. Apa dia bilang? Wala tu heba asraq bil hakim, maux sinu goy roha pak Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa memperbaiki lagi selain daripada itu. Itulah yang paling terbaik salat saya. Paling terbaiknya salat saya. Maka faalib maka ajarkanlah saya. Tapi itu kebaikannya dia karena mau diajari, mau nasihati. Ya, kalau ada orang tidak mau nasihati aduh, bahaya. Baik, kemudian Nabi SAW alaihi wasallam katakan, Jika engkau berdiri untuk salat maka takbirlah. Semakrok matayas serama akami dalam Quran. Mudah engkau baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Semerka hatatat main narakian. Kemudian engkau rukullah sampai engkau tuma nina. Berarti orang yang tidak tidak tidak tuma nina berarti batan. Salatnya karena itu rukun. Karena itu rukun. Kemudian semerfakhatat tak tadi lah kau iman. Kemudian bangkit dari rukukmu sampai engkau ikhfidan. Sampai itu kembali posisi, posisimu seperti semula dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dia boleh sempurna berdirinya kemudian dia rukuk lagi, berarti dianggap batal sholatnya. Batal sholatnya. Tapi kalau tidak, tidak semua dari rakaat dia seperti itu, misalnya rakaat pertama dia seperti itu, tidak tumak nina tidak itidan, rakaat kedua dia tumak nina tidak tidak berarti rakaat pertanyaan yang batal. Setelah salam imamnya maka dia harus tambah satu rakaat. Dia harus tambah satu rakaat. Kemudian tumasjud hatta inna sajidan. Kemudian setelah itu engkau sujud sampai engkau Tumak Tuma'nina tumak dalam keadaan sujud. jalisan. Kemudian engkau mengangkat kepalamu dari sujud sampai engkau tumak nina di situ. Jalisan dalam keadaan duduk dalam keadaan duduk. Tumasjud hatta inna sajidan. Kemudian setelah itu engkau sujud sujud yang kedua kalinya kemudian tumak nina di situ dalam keadaan sujud al kemudian engkau lakukan seperti itu di dalam solat seluruhnya Nah itu baru solat namanya jadi orang yang masuk dalam ke masjid tadi jadi solatnya seperti itu seperti itu dan itu masih kalau saya masih kadang lihat ya di atas itu di Makassar kadang saya lihat ada orang solat begitu dia boleh sempurna beri eh, ruko lagi. pada ayat. saya ini batal salatnya, eh, batal salatnya. Baik, itu diantar ya. Tanya masih ada ya? Beberapa, baik, saya kira cukup ya. Untuk empat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang yang hadir setelah dairakan saat